Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasul salam rayu, salam hong, salam sejahtera Sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai ini Kepada yang terhormat Para tokoh agama dan para bini sepuh Yang ada di Nusantara Sehat selalu Memberikan kajian motivasi buat kita semuanya Teman-teman kreator Youtube Yang ada di Tanah Pulau Jawa Rahayu Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan junjungan alam Nabi Muhammad SAW Dengan rahmat dan perlindungannya, kita masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan malam hari ini, kita mengulas sejarah Nusantara, misteri tebal tabir yang ada di Tanah Pulau Jawa dengan nasihat para Leluhur Nusantara Memiliki Perbedaan dalam kesatuan Karakter kebangsaan kita Yaitu Berlandaskan Pancasila Tentunya harus Mengedepankan hati nurani kita Rasa kita Akal sehat kita Untuk mengkaji Suatu pemahaman dunia spiritual Terutama yang memiliki Amanah Amanat Dari para tokoh pujangga nusantara Untuk anak Cucu buyut Lakon-lakon yang diperankan Tentunya harus menyampaikan Kebenarannya Yang sejatinya Dan malam hari ini Saya ingin Menyampaikan Beberapa poin Penting Supaya saudara-saudaraku tidak keluar dari porosnya Pemahaman lakon Yang dijalankan tentunya Haruslah Menuju Satu poin Yaitu Kebersamaan, persaudaraan Menjalin hubungan Suatu perdamaian Terutama dalam Damai Konsepnya yaitu Jiwa yang tenang. Kemerdekaan yang ada dalam diri kita. Sesuai dengan judul. Kenapa saya bilang. Bohong bila ada pengakuan. Atas kelebihannya. Kesempurnanyaannya. Kesaktiannya. Dengan mengaku. Gelar. Seperti itulah, inilah Teman-teman semuanya Dan makasih buat Ilmuwan channel Sudah mampir Malam hari ini kita belajar Bersama Menjadi bahan renungan Mencapa kuri Apa yang terjadi di bulan ini kemarin kita sudah melewatkan hari malam Jumat Kliwon, tentunya ada beberapa tanda-tanda yang harus kita tapakuri lagi peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di bulan ini ataupun di tahun ini tahun 2020 tahun kembar sudah bermunculan lagi beberapa Lakon-lakon dengan versinya masing-masing Dengan mengatasnamakan Amanat Amanat Makasih buat Kiraos Sudah menyimak Mari kita belajar bersama Mengkaji bersama Sejarah Nusantara Yang ada di tanah pulau Jawa ini Beberapa kejadian beberapa hari yang lalu banyak orang tua bini sepuh para tokoh dalam kandungan memiliki amanah ini terima kasih sudah menyaksikan videonya teman-teman saudara-saudaraku tanah pulau jawa ini memiliki arti yang harus kita bedah lagi yang harus kita kaji lagi beberapa yang dituakan ataupun yang ditokohkan melakonkan sebuah pengetahuan dunia spiritual jika ada pengakuan atas kelebihannya maka Hati-hati Karena mungkin Akan keluar dari Dirinya masing-masing Karena sebuah pujangga ataupun Kesatrio Yaitu Tidak akan pernah mengaku Dan bila mana Tidak ditepuk paha Kanan Tentunya tidak akan berbicara nah teman-teman semuanya saudara-saudaraku yang mempunyai lakon tapak tilas ataupun menelusuri jejak para leluhur nusantara berhati-hati karena di lapangan banyak versinya kandungan yang beragam dengan gelarnya Dengan Samarannya Dengan nama-nama tokoh Yang di wajahnya Nah Suatu pemahaman Yang harus kita cerna lagi Renungi lagi dengan akal sehat kita bergelarnya suatu sejarah tentunya harus pahamilah dulu akan diri kita akan takaran kita akan kapasitas kemampuan diri kita untuk melakukan sebuah perjalanan ini Menjadi contoh Bagi Keluarga kita Lingkungan kita Baru memikirkan Umat Memikirkan Amanah yang sebenarnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jangan Keliru Dengan Kesaktian Ataupun dengan Kelebihan seseorang Dengan Silau dengan jabatannya Dengan hartanya Dengan kemewahannya Tentunya itu bukan Sebuah arti yang Mungkin bisa Membuat kita keliru Dan Perhatikan Laku lampahnya Di kesehariannya Bila keluar dari syariat Ajaran Nabi kita Rasulullah Tentunya itu patut kita Renungi lagi Hayati lagi Bahwa Lakon yang diperankan Syariat dan hakikatnya Itu seimbang Berjalan dengan Ketentuan ketetapan dan robbilalamin beberapa hari lalu sudah bermunculan lagi makasih buat Pony promosa salam rahayu sehat selalu buat saudara-saudaraku yang sudah menonton video ini malam hari ini saya sengaja acara live untuk menyapa teman-teman semuanya kudoakan buat sukses selalu Hari-hari yang mungkin dilewatkan sangat meletihkan dan merasakan kepedihan, ya, saya di Jawa Barat, tepatnya di Kota Subang, Sampurasun. Silakan buat beberapa teman-teman kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai Nusantara ini Karena di lapangan sudah banyak berkeliaran lagi Beberapa tokoh ataupun orang tua dengan versinya Haruslah kita mengokohkan hati dan pikiran kita Salam rayu buat tres dari kota Demak. Mari kita rapatkan barisan. Tunggu satu komando. Bila mana sang pencipta Datilahi Robil alamin sudah mengizinkan meridoi ataupun rahmat dan ridonya itu bisa ke siapapun. Mari kita berserah diri dan alamin dengan jiwa yang tenang karena Indonesia haruslah mercesuar dunia namun balik lagi dengan kesadaran akal sehat kita tentunya ini adalah lakon-lakon yang diperankan oleh saudara-saudaraku semuanya mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun yang dikerjakan ingat ya buat pangeran salam ya tadi saya sambung kembali Lakon-lakon yang saudara-saudara perankan, mari kita memohon bersujud, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menjadi bidangnya, apa yang dikerjakannya. Semoga dalam perjalanan ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan halangan-halangan yang mungkin membuat saudara-saudaraku merasakan khawatir, gelisah. Tentunya kita berintrospeksi diri lagi karena sesuatu yang dikerjakan dengan bersyukur dan bersabar, tentunya teman-teman akan melewati atau men Dapatkan suatu derajat yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan bersedih, jangan mengeluh, jangan merasa kecewa karena kepedihan ataupun kesusahan yang dialami oleh saudara-saudaraku semuanya itu adalah suatu proses untuk satu loncatan. yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala apapun bidangnya apapun kerjaannya mari kita berjuang bersama-sama untuk suatu pemahaman ajaran budaya ideologi perbedaan menjadi kesatuan dalam kebangsaan Republik Indonesia ini tentunya saudara-saudaraku lebih mengetahui akan kekayaan alam yang ada di negara Republik Indonesia ini melebihi dari negara-negara kebangsaan lainnya dari suatu tokoh masyarakat tokoh ulama tokoh sepuh pemerintahannya Mungkin dengan Kesadaran Ataupun dengan rahmat Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Di waktunya Indonesia akan membawa Suatu kemakmuran buat Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia Dan ingat Poinnya malam hari ini yaitu kita tidak bisa memaksakan suatu kehendak. Di sini ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Namun di sini kita mari berdoa bersama-sama untuk memohon atas izin dan ridonya kebangsaan kita mendapatkan kemuliaan. Kesejahteraan, kemakmuran Buat Negara Ataupun rakyat Indonesia Dan hati-hati Sekali lagi Bila berjumpa dengan Orang sakti Orang pintar Dan orang Bodoh-bodohan Jangan keliru karena Kesatrio Tanah Pulau Jawa Tidak akan berbicara Tidak akan pernah mengaku Dengan atas Apa yang dia ketahui Karena kekasih ataupun Wali Yoblo Bertugas Atau menjalankan Yaitu dengan Ikhlas Karena Allah Ta'ala Berjihad, berjuang Menyampaikan kebenarannya itu tanpa pamri dan satu kajian di malam hari ini saudara-saudaraku yang mungkin melakonkan suatu lakon untuk membawa Indonesia menjadi mercusuar dunia buat masyarakat umumnya jangan keliru karena apapun itu adalah proses untuk mengetahui akan kapasitas diri kita, kapasitas lakon kita. Sabar itu tentunya sampai dengan titik darah penghabisan, maka dekatilah cahaya Jiwa ketenangan jangan membuat jasad ini untuk merasakan kesedihan ataupun merasakan kesakitan, karena sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa tidak menyakiti manusia. Namun, manusianya ini sendiri yang belum paham akan diri mereka ataupun diri kita masing-masing dan suatu poin ataupun suatu kajian di malam hari ini mungkin saya sedikit songong ataupun sedikit lancang namun saya sayang saudara-saudaraku semuanya saya manusia biasa. Saya manusia Kersaning Allah. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang menyenangkan. Saya manusia biasa. Sekali lagi, untuk saling mengingatkan. Dan mungkin, buat teman-teman yang ada di Nusantara, silakan, bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ataupun Masukkan saran pendapat Tentunya Kita Menjadi referensi pembelajaran Bersama Dan sudah Dan Makasih yang sudah mengikuti Saya Ataupun Channel AS Jafar TV ini Ucapkan terima kasih yang sudah mendukung. Semoga teman-teman yang mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mari kita sampaikan kebenaran amanah, amanat, ataupun suatu. Wawasan yang bermanfaat Buat lingkungannya Semoga video ini Bisa Menjadikan inspirasi Buat teman-teman semuanya Dan mari kita jaga Kebangsaan kita Keluarga kita, lingkungan kita Dari hal-hal yang Bisa merugikan Diri kita Ataupun merugikan Yang membuat Suatu tindakan yang negatif Sekali lagi, ucapkan Rahayu Saat selalu, sukses selalu Buat teman-teman di Tanah Pulau Jawa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh